kita akan bahas skenario B, block homeostasis Sun Mori. Sebenarnya aneh, tadi saya sempat search ya Sun Matahari Mori uh, rombongan anak-anak bermotor. Ya, tapi di sini kayak biasanya orang bersepeda nih. Ya, ini mungkin untuk bikin motor atau klub sepeda nggak asing ya. Jadi ini Seno 30 tahun, pekerja swasta, bersepeda di hari Minggu bersama teman-temannya dengan rute Palembang Indralaya-Palembang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seno bersepeda dengan menggunakan kostum lengkap, bersepeda disertai dengan jaket parasut pada siang hari yang terik. Pada saat perjalanan pulang dari Indralaya menuju Palembang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Seno pingsan dan dibawa ke klinik terdekat. Hasil pemeriksaan kesadaran didapatkan seno membuka mata ketika dipanggil, menepis tangan pemeriksa ketika diberi langsung nyeri, dan hanya mengucapkan kata-kata dan tidak berupa kalimat. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan bibir seno terlihat kering, wajah terlihat kemerahan, denyut jantung 128 kali per menit, tekanan darah 170 mm, reksa, rekuansi penapasan 32 kali per menit, dan temperatur 41 derajat celcius. Oke, okay, dari cerita tadi nih kita untuk memformulasikan suatu status pasien kita dapatkan identitas seno 30 tahun pekerja swasta ya hanya tiga komponen ya tambah umur profesi oke selanjutnya untuk subjektif apa analisis ini ada keluhan utama ya, penurunan kesadaran nah onsetnya saat perjalanan pulang dari Enro menuju Palembang tadi ya sekitar siang hari ya dan dibawa ke klinik terdekat. Ya. Oke, okay, untuk RTP riwayat perjalanan penyakit, jadikan ini bagiannya dari saat cerita pukul awalnya jam 8 tadi. Dapat sepeda yang teman, ya, kostum lengkap, jaket parasut, ya, ini bagian riwayat perjalanan penyakit. Ini kita uh, susun berdasar secara progresif. Progresif maksudnya dari yang paling lama sampai ke yang paling baru. Nah, setelah dari subjektif kita lanjutkan ke objektif pemeriksaan fisik nih. Jadi, kalau untuk pembuatan suatu status pasien, kita mulai dari status generalis dulu nih. Kesadaran pasien ini didapatkan jelas ke skill 11. Itu sekitar mau 19 atau tidur. Nah, dengan rinciannya tadi, untuk a tiga mata membuka ketika dipanggil, movementnya nya pergerakannya 5, karena menepis ya, tangan pemeriksa ketika diberang senyari. Lalu verbal, 3, ya, mengucapkan kata-kata dan tidak berupa kalimat. ya terjadi kaki kardi, 6, 10 sampai 100 ya, tekanan darah sedikit menurun, ya, karena... Normalnya itu 120 per 80 sampai 140 per 90, tapi belum kategori shock, ya, karena shock itu biasanya di bawah 90 per 60 atau bahkan tidak teraba, ya. Untuk RR, ini 32 kali per menit termasuk takip nu, ya. karena normal RR itu 18 sampai 24. Nah, dan suhu juga terjadi peningkatan, ingat normal suhu itu 36,8 sampai sekitar 37,2. Oke, okay. jadi dari status generalis semuanya bermasalah ya. Nah untuk status lokalis, sebenarnya kita harus pemeriksaan head to toe. Tapi dari case skenario hanya didapatkan wajah kemerahan dan bibir kering ya. Ini wajah kemerahan ini sebenarnya bisa ke arah ane anemia, tapi bibir keringnya ke dehidrasinya. Ya. Cuman kalau anemia lebih pasti bukan dari wajah yang warnanya merah tapi pucat ya oke, okay, merah ini peningkatan RBC kompensasi ya okay, nanti ada mekanismenya, saya jelaskan jadi, untuk case seperti ini ada masih kemungkinan penurunan kesadaran karena ada akut nah, kita sebagai dokter, kemungkinan setting yang akan dihadapi ini uh, di IGD ya, instalasi dari darurat seperti NS ya Natrium klorida, normal salin, ya ini yang fisiologis atau RL ya Nah, lalu kita konsul ke penyakit dalam ini kasus medik ya karena ya, kemudian cek lab ya pastikan ini penurunan kesehatannya bukan akibat hipoglikemi dengan gula sewaktu waktu. Juga sebenarnya darah ya pemeriksaan darah khususnya elektrolit ya. dan salinnya kita monitor ketat nih tanda-tanda vitalnya tadi, heart rate, RR, suhu ya, dan juga tekanan darah. Oke, okay, dari kasus ini ada keterkaitan antara masalah ya. Yang pertama, ini dari ekskresi yang meningkat, akibat keringat tadi, kan panas-panasan ya, dari bersepeda, dan jalan-jalan jauh, -jauh. Nah, namun intake cairannya justru turun. Inilah kondisi populernya ya, untuk stroke volume di jantungnya, sehingga dia tachycardi cepat ya, peningkatan heart rate, terjadilah hipermetabolic, khususnya di endotel vaskular, karena hipermetabolic, jantung itu ibarat pompa, nah pompa mau mengalirkan air ya, harus otomatis pipa harus menyempit karena ada respon simpatis ya, terjadilah penyempitan khususnya pipa pembuluh darah di otak masuk konstriksi cerebral dan akhirnya pasien pingsan penurunan kesadaran oke untuk kerangka konsep jadi output yang melebihi input cairan tubuh inilah penghasilkan kondisi dehidrasi sehingga terganggu homeostasis transport membran sel sesuai dengan judul blok homeostasis nah di sistem saraf pusat terjadilah gangguan ion ya ion-ion yang mengatur misalnya ini contohnya natrium kalium atau biasa tadi ya, pompa untuk transport. Nah, jadi neurotransmitter, kacau ya pusat kesadaran di sistem limbik ya terganggu. Nah, akhirnya pasien pingsan tadi. Ya jadi hipotesisnya penurunan kesadaran pada pasien ini akibat dari dehidrasi hipoglikemia Ya, bisa juga karena terlalu banyak tadi cara yang tempuhnya dan keringat yang dikeluarkan Palembang, Indralaya, Palembang. Ya, inilah hipermetabolismenya, ya, bersepeda salah satu jenis latihan fisik. Ya, nah, pada skenario ini. Nah, jadi apa nih yang harus kita analisis? Dari pertama, anamnesis. Ya, ini dari keluhan utama. Ya, penur penurunan kesadaran tadi kita harus breakdown tadi ya. Program utama harus kita gali OPQRST on onset ya. Nah, progresivitas ya reliever dibawa ke klinik ini. Nah, jadi kita untuk penurunan kesadaran, kita bagi secara garis besar ada dua komponen. Non traumatik dan traumatik ya. Secara umum sebenarnya Non-traumatik itu ada metabolik, keganasan, dan hematologi sebenarnya. Hidrasi, ya, pada kasus ini dari pukulemi. Ya, sebenarnya ada penurunan keseluruhan akibat ensefalopati uremikum pada pasien ginjal, ya, atau sirosis ya, hepatis, maupun juga kencing manis. Ya. Nah, kalau keganasan, ini contohnya bisa saja tumor otak, ya, peningkatan tekanan intrakranial, ya, nah, Ya, kalau tumor keganasan biasanya berkaitan juga dengan anemia ya. Tapi kalau anemia murni itu biasanya ada karena hipoksianya tadi. Nah, kalau traumatik ini cedera kepala sebenarnya di kasus kalau bersepeda itu ada risiko, tapi tidak diberikan keterangan yang jelas ya dari skenario tadi. Nah, untuk RPP, jadi secara garis besar nih RPP ada empat bagian ya. Nah, jadi saat pertama dia memulai sepeda ini belum dia bersama teman-teman nih apalagi di era COVID ini risiko ya tidak terjadinya physical distancing nah rute yang terlalu jauh ini overtraining ya olahraga berlebihan kalau pukul 8 oke okay nih masih bisa ditoleransi masih sejuk ya belum terlalu panas saat dia mau mulai nah cuman permasalahan ini di kostumnya jaket malasud ini mengganggu ekskresi ya pengeluaran keringat. nah terus siang hari terik nih jadi suhu tubuh meningkat ya hiper terlebih termi suhu tadi. nah awalnya dia kencang hipermetabolik ya. nah ini ada kelelahan baik ya di terasanya di kaki ya. Ini penyebabnya adalah peningkatan asam laktat. Seperti yang kita telah pelajari Di blok sebelumnya ya, Ada respirasi anaerob Nah Sana lalu mulai yuh, ya ya, dengan pelan Dia mulai meski napas sesak Nah inilah hipoksia Hipo sedikit Oksi, oksigen ya. Sesak ini berkaitan dengan Pertukaran gas Yang tidak maksimal Di alveolus Nah, karena oksigen menurun nih, otomatis harus ditingkatkan si bisnya, transportnya eritrositnya. Itulah eritrositnya bertambah, jadi wajahnya memerah ya. Nah, tapi keringat tetap banyak keluar nih, kompensasinya ya, dari hipertermi ya, karena air ini kan bisa menjadi media penghantar panas tadi, panas harus dikeluarkan ya? karena dia siang-siang nih naik sepedanya oke, okay. untuk analisis status generalis, semuanya bermasalah ya status sokalis tadi ya, juga jadi, inilah yang perlu dipajari dari skenario ini ya shock hipo volemik. ya, harus tahu kita bahwa shock eh, hipo itu Turun rendah polemik volume, maksudnya volume darah. Shock itu renjatan, kegagalan sirkulasi. Ini yang terjadi pada pasien kan. Gangguan penurunan kesadaran, altered mental status, ada disorientasi. Ya, dia cepat ya. Denyut nadinya sebenarnya memang lebih spesifik lagi kalau kita lihat EKG, ada sesak nih. Di par parah oksigen oksigennya tadi kan Nah Cool ya, ya Sebenarnya akral dingin biasanya tuh ya, Nah Kalau kita cek ke ginjal Ini menurun ya Jumlah pengeluaran ekskresi Dan tensi Tadi potensi Oleh karena itu itulah Karena airnya kurang Kita perlu lakukan pergantian cairan ya, Kalau gagal dari Cairan maka harus cepat kita lakukan transfusi darah, ya. Tapi ya itu tadi kita ada sebenarnya algoritmenya lagi nanti dipelajari di blok klinis saat kalian misalnya belajar demam berdarah ya, nah kegawatdaratan. Ini perkenalannya saja kalau dari blok dasar ini, ya. Nah ini yang terjadi sebenarnya secara patofisiologi mekanismenya ketika darah kita rendah itu darah yang akan dikembalikan melalui vena juga turun ya. Sehingga ada nama istilahnya preload eh pre sebelum load pengisian. Maksudnya sebelum pengisian jantung ya. Ya, volumenya itu menurun sehingga ya cardiac output yang keluar dari jantung juga keluar ya. Rumus cardiac output ini stroke volume dikali heart rate. Nah, kemudian nanti kali dari cardiac output dikali dengan total peripheral resistance Total hambatan perifer bisa menghasilkan besaran blood pressure tekanan darah. Nah ini jadinya hipotensi, kegagalan perfusi dan hipoksia jaringan. Ya, terjadilah disfungsi organ. Ya, kalau satu kalau banyak jadi multi ya dan bisa menggambarkan ke kematian. Ya, jadi ini cara mudah ngafal jenis-jenis shock ya. Sebenarnya bukan pada kasus ini aja ya, contohnya dehidrasi, polimik, shock Jadi intinya tadi shock transfusi jaringan yang tidak adekuat. Intinya karena oksigen deliver, pengantaran oksigen menurun, ya, konsumsinya meningkat, ya, atau penggunaannya utilization, ya. Nah, apa kan proof? Ya, proof terbukti. Jadi dari pump. Ini shock kardiojenik dari jantung pompa ya. Kalau rhythm aritmik ya, aritmia ada teki kardi, ada bradykardi ini nanti dipelajari di blok kardiovaskular ya, lebih dalam advance cardiac life support. Kemudian kalau O obstructive shock ya, kalau V volume hypovolemic shock yang pada kasus ya, kalau I endokrin endokrin uh, berhubungan dengan hormon contohnya insufficiency adrenal ya. Dan ada shock distributif anafilaksis, alergi obat, contohnya. Oke, okay. ya ini tambahan ya learning isu untuk penurunan kesadaran. Jadi ini contoh cara ngapa remove stupid ya metabolik, oksigen, sekuler, elektrolit, Caesar doang ya, ini kalau otak, tumor, trauma, racun ya, fracture remnya tadi ginjal ya, psikiatrik tadi yang belum tersebut kejiwaan ya, infeksi dan obat ya itu obat ini biasanya antikolinergik ya dan narkoba golongan-golongan narkoba. Nah, jadi kurang lebih dehidrasi. Kalian harus ada ilustrasi seperti ini ya ketika misalnya muncul nih di Osaka ya. Nah, tadi MCK. Oke, jadi intake intinya tadi ya, intake masukannya dia terganggu ya. I'm out of salt and water, garam dan air ini kurang ya. Nah, elektrolitnya terganggu jadi. Nah, tapi bisa juga dari kehausan nih, ya. Mukus membrannya kering ya. Penurunan berat badan. Urin, konsentrasi urin yang kurang pekat ya, yang encer ya, air kemih ya. Nah, kecuali di diabetes insipidus ya. Nah, ini dehidrasi ya. Sebenarnya polemik lain ada juga pada diari. Kalau diabetes insipidus ini kelainannya dari hormon ya, endokrin di neurohipofisis atau pos hip posterior hipofisis. Hormon ada H ya, antidiuretic hormon atau vasopressin. Jadi dia kelebihan excessive fluid loss ya, dehidrasi ya. Nah, inilah skin turgor ya, kalau pada kalau misalnya kalian di MTBS ya, setelah anak nih ya turgor kulit ini sering jadi pemeriksaan dan Klasifikasi pada MTBS manajemen terpadu balita sakit. Oke, okay. jadi shock ini tadi terkait dengan saraf ya. Jangan lupa ada peran saraf otonom, simpatik dan parasimpatik. Simpatik ini pokoknya kayak yang fight or flight ya, bertarung atau berlari ya, yang stres contohnya konstriksi tadi pembuluh darah yang menyempit ya untuk mempercepat darah yang semakin berkurang terdistribusi ke seluruh tubuh ya. Tapi ada juga parasympathetic atau SNS digest kalau sebaliknya ya. Nah, ini GCS ya, Glasgow Coma Scale harus dihafal ya. Jadi sebagian uh, secara garis besar ada I verbal dan movement IMV ya. Oke. Okay. Ini ada skor-skor masing-masing nih. Ya, jadi kalau mata itu paling besar 4, bicara 5, motorik 6 ya. Nah, mata kalau yang paling bagus kalau buka spontan 4 ya. Cuman kalau diperintah turun 3, langsung nyari dia 2 ya. Kalau tidak ada ini 1. Ya, kalau dia 0 0 0 tuh nggak, jadi nggak ada paling rendah itu 1 ya untuk skor GCS. Nah ini kalau bicara nih normal dia 5. Nah, bingung itu 4. Kacau kata-katanya 3 ya. Suara tak menentu 2. Nah kalau dapat diperintah untuk motorik itu paling besar 6. Menunjuk ya. tempat nyari itu 5. Nah fleksi ada normal dan abnormal. Yang normal 4 abnormal 3. Ekstensi ini 2. Ini nama lainnya defleksi ini dekortikasi, ekstensi ini namanya lainnya deserebrasi. Jadi setelah kita nanti total, nah kasus kita tadi di 11 ya, jadi somnolin atau tidur. Ya, jadi jangan pakai klasifikasi cedera kepala karena di anamnesis di keterangan tidak ada penjelasan keterangan atau benturan ya pada kepala. Ini nanti di kasus bedah sih sebenarnya ya lebih dominan trauma kapitis ya. ya jadi kalau GCS yang 15 yang paling bagus nih sadar penuh atau komposmentis ya nah klasifikasi lain ada yang gelisah ya Sopor koma ya kalau 3 itu koma dengan kematian batang otak ya jadi inilah nih jaket ya ini mitos ya latihan fisik atau olahraga dengan training suit atau pakaian olahraga dengan bahan parasut bagus untuk bakar kalori, seolah-olah keringatnya banyak nih. Ya faktanya sangat berisiko membuat dehidrasi ya. sehingga dapat pingsan ya. Nah jadi kalau kalian bersepeda, manfaat ya, ini memang meningkatkan mood dan mengurangi stres ya, dan risiko jantung ya, turun ya akan 8% ini jantung penelitiannya di Inggris. Kalau yang stres tadi dan mood di Kanada ya. Nah, jangan lupa nih di era pandemi patuhi ya. Jarak 20 meter nih kalau bisa. Protokol goes. Ya. Nah. Ya, karena bersepeda nih itu tadi sebenarnya selain bah bahaya penularan penularan infeksi Covid ya. Infeksi SARS-CoV-2 Ya, ada hazard-hazard, maskulosekali, lah, hair sakit, ya, neck pain, nah, tangan, ya, dengkul, nah, kemudian pergelangan tangan, ya, pinggang, hip, low back pain, ya. nah, nyari di tempat duduk, ya, dan kesemutan di kaki juga bisa, ya, jadi. Kalau dihitung-hitung ini berdasarkan statistik ya, ini ada 50 ribu kasus cedera ya akibat sepeda ya. ya dia berbagai macam organ ini tulang belakang ya, sum sum tulang belakang ya, spinal cord bisa di otak psikologis ya, dan juga fraktur maupun organ dalam cedera. Nah. Untuk skenario ini ada beberapa soal MCQ ya yang terkait dengan diagnostik dan ilmu dasar biomedik. Contohnya seperti ini. Kalau syok hipovolemik jenis yang lain ya, ini ada case BAB cair ya, tadi, kayak keraw dingin ya, Itu MPD yang nomor satu tadi. Kalau nomor dua ini kemungkinan soal ujian blok ya. Bystolic secara langsung oleh resistensi perifer hambatan. Tadi TP, THPR tadi ya, tetap ada perilisistan. Nah, ya, secara fisika itu mirip fluida dinamis. Oke, cairan tubuh nih keseimbangan langsung di urin. Jangan lupa ya homeostasis kreatorik. Nah ini contoh misal ada soal MCQ nih tentang demam. Ditanya proses tingkatan suhu. Ya, jadi hipotalamus mengubah set point pemicu mekanisme respon dingin ya, tubuh vasokonstriksi, pembuluh darah menyempit dan peningkatan produksi panas. Ya. kurang lebih ini ya, suhu tubuh atau inflamasi ya. nah ini kalau ada infeksi sebenarnya ya. Nah, tapi kalau suhu tubuh meningkat ini dari lingkungan ya, rasa dingin. ada juga hipertermi tadi heat production lebih dari heat loss ya, exercise ya di kasus kita ini. Karena yang distribusi dari ke sistem organ, keyword eh ya. ini bisa yang jadi learning isu itu homeostasis kardiovaskuler ya. Jadi arteriola ini jangan lupa. Nah, dia menentukan 50% resistansi systemic autoregulasi ya. Nah, untuk terkait dengan sesak ini bisa saja muncul tentang fisiologi ya. Soalnya c itu nanti disosiasi oksigen hemoglobin ini basicnya ada tekanan oksigen ya. Perkisaran kurva ke kanan, ya. Oke, ini contoh case lain. Tapi dia memang beda profesi. Ini nelayan terapung di laut, ya. Nah, kapal tenggelam, dia lemas, ya. Yang A dan B, ya. Yang A, ini air hujan, ya. Minum sedikit, sebab ini tidak makan. Kalau B, ini haus, ya. Dia minum terus, tapi tidak hilang. Bahkan hari kedua mulai gelisah. Nah, jadi... Nelayan B ini harus dengan dengannya hipotonik Karena air laut itu hipertonik Jadi kita seimbangkan ya. Hipertonik itu kental Hipotonik itu encer tadi yang sudah terlalu kental kita encerkan ya. ya nanti sebaliknya Kalau dia terlalu encer dikentalkan Oke ini contoh terkait dengan sesak pada kasus Skenario ya, jadi dasarnya dari gas exchange ini, alveolar ventilationnya ya. Oke, ini sebenarnya besaran-besaran fisiologi dari respirasi ya. Nah, pertukaran gas ya, alveolar ventilation. Ya, sebenarnya ada yang lain, anatomic dead space, ya, respiratory rate, ventilation. Nah, kalau traktus respiratorius tadi empat sesaknya tadi, ada zona konduksi dan respiratorik ya, nah khas dari respiratorik itu resistensi hambatannya tinggi nah itu flow decrease as resistance increase ya. oke okay, ini, hipertermia bisa menjurus ke heat stroke, jika hilang kesadaran ya, nah ini heat stroke, heat panas, stroke badai ya, nah strike, eh, hentakan nah ini koma ya Oke, okay. OSC di UKMPPD terkait dengan skenario yang hipovolemik, bisa saja kalian disuruh masak infusnya. Nah, inilah daftar detailnya, kurang lebih dari inform konsen, posisikan, siapkan alat, ya. Dan teknik-teknik detailnya, ya, sampai jangan lupa nanti diatur ya tetesannya. Nah, ini untuk yang belajar teknisnya, ya. Oke, okay. semoga bermanfaat ya. Nanti... Silakan kita sesi diskusi di kolom komentar ya Terima kasih banyak Jangan lupa like, share, and subscribe Thank you very much